videonya seorang cewek dari channel kNL Ghost Hunters coba buat explore ke sebuah gedung swimming center di Birmingham Inggris Gedung itu dibangun tahun 1930-an dan pernah digunakan sebagai basis perang pada Perang Dunia Kedua. El hari itu datang sendirian. Doi masuk ke terowongan bawah tanah yang ada di gedung itu. Doi muter-muter dan berada di situ cukup lama, tapi Doi itu sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Akhirnya hari itu Doi pulang. Tapi pas Doi lihat lagi rekaman videonya selama Doi berada di situ, Doi baru sadar ada sesuatu yang lewat di belakangnya, Persis pas Doi baru masuk ke terowongan itu. Perhatikan baik-baik. Ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang berjalan tanpa membawa alat penerangan apapun Lewat di belakang K Doi sama sekali nggak sadar Sama sosok itu pas ada di lokasi Dan baru notice pas Doi ngedit lagi videonya Doi juga nggak tahu ya yang tadi itu sosok apaan. Karena pas doi ke situ itu udah malam, guys. Apalagi sosok yang tadi itu cuman kelihatan kakinya aja. Sedangkan bagian pinggang ke atas sama sekali nggak kelihatan. Selain itu, di atasnya ada sebuah pipa berukuran besar yang ngebuat orang dewasa kalau mau lewat situ harus ngebungkuk. Tapi kayaknya sosok yang tadi itu jalannya lempang-lempang aja. Sama sekali nggak kelihatan kayak terganggu sama keberadaan pipa itu. So, apakah yang tadi itu penampakan sosok penunggu gedung kolam renang angker itu, atau yang tadi itu cuma salah satu petugas yang berjaga di gedung itu? Tapi kok jalannya gelap-gelapan dan sama sekali nggak bawa alat penerangan? Sebenarnya so, gue aneh banget ya. Di belakang, dua orang tim ghost hunter dari channel Science and Signals. Kali ini coba buat masuk ke sebuah rumah yang diriquest sama viewersnya. Rencananya rumah itu mau dijual, makanya direnov dulu biar kelihatan bagus. Tapi selama proses renovasi, tukang-tukang yang bekerja di situ sering banget ngalamin kejadian aneh. Mulai dari ngedengar suara-suara yang sumbernya nggak jelas, sampai ada benda-benda yang jatuh dan kayak dibanting. Sampai akhirnya tukang-tukang itu pada takut dan gak mau ngelanjutin buat ngerenov rumah itu, dan sampai saat ini pun rumah itu masih belum selesai direnov dan otomatis nggak layak untuk dijual. Akhirnya dua orang gusan ini coba buat datang ke situ. Pas baru masuk aja, mereka udah mulai ngedenger suara-suara aneh. Was that a bird yeah dear Dale yo you buy in here ain know by else else ada suara benda yang dibanting keras banget dari dalam rumah itu. Otomatis mereka berdua ini panik dan langsung kabur ketakutan keluar dari situ. Tapi kalau kalian jeli, sebelum mereka sampai ke pintu keluar, ada sebuah pintu di ujung lorong yang tiba-tiba bisa ngebanting sendiri persis pas mereka lewat. habis kejadian yang tadi, mereka itu langsung cabut dan udahan. Tapi karena banyak request dari viewersnya yang minta ke doi buat balik lagi ke rumah itu, akhirnya mereka berdua datang lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi, kali ini ada yang aneh guys. Perhatikan baik-baik. I know you. Is that, oh, that ain't upstairs. that's back there. Listen. It is, dude, it is back like, here. The thing I've ever heard. Hello? tell you me no, no, no, no, I got I swear to God, if you're with me, just run from this shit. People give us so much for this. What the am I looking at? All right, and now's the time to tell me if you're really messing with me. Are, are you are you messing with me? Yeah, I walked all the way back here and started. I don't know, you do some crazy shit, Yeah, yeah. Look on, look, how does that thing happen? Hey, straight up, bro. That's some, I ain't messing with you. Mereka berdua dengar ada suara yang bersumber dari salah satu lemari pakaian yang ada di rumah itu. Mereka masuk dan mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu bersumber dari sebuah mainan musik box yang ada di lantai. Tapi, kalian notice nggak? Pas kameranya diarahin lagi ke salah satu anggota tim Go Center ini, ada sesosok siluet bayangan berwarna hitam yang terekam di kejauhan di belakang cowok itu. Cukup sulit sih buat melihatnya. Tapi kalau gua slow-mo videonya dan gua terangin, disitu kelihatan cukup jelas ya. Seolah bayangan itu kayak ngeliatin ke arah dua orang ini. Dan gak ada satupun antara mereka berdua yang sadar akan kehadiran sosok itu. Sampai mereka pulang, edit, dan upload video ini ke Youtube. Dan justru mereka berdua ini baru sadar pas dikasih tahu sama viewersnya. Pohon. So video yang berikutnya ini adalah sebuah video yang diupload kredit beberapa waktu yang lalu. Video itu diambil oleh seorang pria yang entah apa tujuannya. Tiba-tiba doi itu ada di tengah hutan malam-malam. Doi masuk ke situ sambil bawa kamera dan rekam keadaan sekitarnya. Mungkin niatnya mau bikin konten atau apa, gue juga kurang paham. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ngeliatin doi dari balik pohon. Ada sesosok makhluk dengan mata merah menyala mengintip ke arah cowok ini. Sosoknya cuma berdiri diem aja di balik pohon dan gak lama kemudian cowok ini sadar. Doi langsung panik dan langsung kabur ketakutan keluar dari situ. Kalau gue liat-liat ya, sosoknya itu sama sekali gak mirip kayak hewan apapun. Terutama karena matanya yang menyala terang banget di kegelapan. Tapi jujur gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. So, real or fake? Gimana menurut kalian? Tiktokers bernama Nicholas sama sekali nggak pernah ngebahas sesuatu yang bersifat paranormal di akun tiktoknya. Kontennya selalu ngebahas tentang keluarga, anak-anak, fitness, mobil, motor, dan hobi lainnya. Tapi suatu hari entah lagi ngapain, tiba-tiba Do itu masuk ke sebuah rumah yang katanya terkenal angker di kotanya. Doi masuk ke situ sambil rekam pakai handphonenya Di dalam situ Doi itu muter-muter cukup lama Dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu Doi juga berpura-pura acting sebagai polisi Yang lagi ngegerbek rumah gitu guys Tapi tanpa Doi sadari Ada sesuatu yang ikut rekam persis pas Doi lagi nge-panning kameranya Perhatikan baik-baik Ada sesosok siluet makhluk yang berdiri di balik pintu, dan buru-buru buat ngumpet. Persis pas Nicholas ini nge-pending kameranya, seolah sosok yang tadi tuh kayak sadar kalau doi itu kerekam di kamera. Sosok itu kerekam cepet banget, bahkan gak sampai sedetik, dan cuman kelihatan hanya separuh bagian tubuhnya aja. Nicholas sendiri juga kaget banget pas doi ngeliat lagi rekaman videonya selama doi berada di rumah itu, karena doi itu yakin banget gak ada orang lain di situ. Dude. Ada seorang anak SMA di Amerika yang nge-share sebuah video yang Doi rekam pas Doi lagi jalan pulang dari rumah temennya malam hari. Malam itu, Doi itu ngerasa kalau ada yang ngikutin Doi dari belakang. Karena lama-lama Doi itu ngerasa insecure, akhirnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan buru-buru balik badan buat ngerekam siapapun yang ada di belakangnya. Tapi, pas Doi noleh ke belakang, Doi kaget banget karena ternyata yang ngikutin Doi itu... Who's there? Who's there? Awalnya cewek ini tuh ngira kalau doi tuh diikutin sama seseorang yang mungkin berniat jahat sama doi, atau mungkin ada orang yang mau stalking, ngikutin doi pulang sampai ke rumahnya. Tapi ternyata dugaan doi salah, yang ngikutin doi itu bukan orang. Tapi sesosok makhluk yang proporsi tubuhnya tuh aneh menurut gua ya. Sosok itu juga berjalan dengan empat kaki, tapi di tengah-tengah video, sosok itu juga sempat berdiri dengan dua kaki pas sadar kalau cewek ini noleh ke belakang. Nggak cuma itu ya, kalau gua zoom dan gua perhatiin baik-baik kepalanya, disitu kelihatan kalau matanya menyala di kegelapan. Beruntungnya, cewek ini tuh berhasil pulang ke rumahnya dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Tapi apa yang doi lihat malam itu? Masih teringat jelas diingatan cewek ini setiap doi mau tidur. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.